assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat desa semua kali ini kita akan berbagi informasi penting tentang bansos-bansos ataukah bantuan pemerintah yang tetap dilanjutkan pada tahun 2022 sebelum kita lanjut bagi sobat desa yang baru saja bergabung di channel ini tombol subscribe nya masih merah silahkan klik tombol subscribe nya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 Berikut bantuan sosial ataukah bansos yang tetap dilanjutkan pemerintah pada tahun 2022. Sebelumnya, pemerintah menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, ada sejumlah bantuan yang akan tetap disalurkan oleh pemerintah. Adapun bantuan yang dilanjutkan tahun depan atau tahun 2022 yakni program Keluarga Harapan atau PKH, dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT atau Kartu Sembako Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan program Kartu Prakerja pada tahun 2022 Bansos PKH dan BPNT Kementerian Sosial akan mengalokasikan 74,8 triliun atau 94,67% dari anggaran untuk belanja bansos. Adapun anggarannya yakni 78,25 triliun tahun anggaran 2022 yang sudah disetujui DPR RI. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyatakan kemensos tetap akan melaksanakan tugas perlindungan sosial melalui program bansos. Ia pun memastikan pemerintah tidak akan menghentikan bantuan kepada masyarakat miskin terdampak pandemi program bansos yang dikelola Kemensos terdiri dari bansos reguler dan bansos khusus bansos reguler dirancang untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan kemiskinan bansos reguler yang dimaksud adalah Program PKH dan BPNT atau Kartu Sembako. PKH dan BPNT terus berjalan baik atau tidak ada pandemi. Artinya ada atau tidaknya pandemi, bantuan PKH dan BPNT akan terus ada. Karena memang dimaksudkan untuk penanganan kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM unggul, kata Burisma. Pada tahun 2022 Kemensos melanjutkan Bansos PKH dengan anggaran 287 triliun dengan itu ditargetkan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM penyaluran dilakukan setiap tiga bulan sekali dalam empat tahap yakni pada Januari April Juli dan Oktober lalu pencairan dilakukan melalui Bank Himbara yakni BNI BRI Mandiri dan BTN kemudian BPNT atau kartu sembako dengan anggaran 75,12 triliun dengan target sebanyak 18,8 juta KPM penyeluruhan dilakukan setiap bulan selama prode Januari sampai Desember 2021 melalui Bank Himbara dan agen yang ditunjuk indeks bantuan ditetapkan sebesar 200.000 per bulan atau per KPM Kartu Prakerja Manajemen pelaksana program Kartu Prakerja memastikan program Kartu Prakerja akan berlanjut pada tahun 2022 Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denny Puspa Purbasari Perujar programnya akan dilanjutkan tahun depan Tapi dengan konsep yang berbeda Nah jadi teman-teman sabar Ada kesempatan gelombang-gelombang yang akan datang Nah tahun depan kartu prakerja akan berlanjut sesuai Apa yang disampaikan Nota Keuangan dan RAPBN Jadi bersabar saja ujarnya Dalam Nota Keuangan RAPBN tahun 2022 Kartu prakerja masuk ke dalam program yang akan dilaksanakan pemerintah nah, tahun 2022. Program kartu prakerja masih tetap dilanjutkan di, masa, di mana skema pelaksana yang bersifat semi bantuan sosial tetap dilakukan dan bersifat reguler akan dimulai dengan mempertimbangkan situasi yang kondusif. Lalu, pertanyaannya: Bagaimana dengan bantuan-bantuan seperti BLT dana desa, BST, kartu sembako PPKM yang sebelumnya ya bantuan kuota internet Itu eh, akibat pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu Apakah di tahun 2022 ini kita eh, mendapatkan informasi tergantung situasi Bisa jadi akan ditambahkan, bisa jadi tergantung COVID-19 yang melanda menurut teman-teman bagaimana tanggapan atas bantuan-bantuan pemerintah yang digulirkan masyarakat baik yang karena pandemi atau yang tidak karena pandemi silahkan tulis di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh